Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tips untuk menghilangkan atau membunuh parasit pada ikan nih. Ya, contohnya ikan maru ini. Jadi dia itu mengalami pembusukan pada bagian badan kirinya di dekat ekor. Nah, bisa dilihat kan? Nah, dia itu mengalami pembusukan jadi di sisiknya itu terkelupas, teman-teman. Jadi, singkat cerita ya, cerita gak apa-apa kali ya dikit. Nah, si ikan cana ini saya ambil dari luar kota, teman-teman. Dengan begitu, mungkin karena pengaruh suhu, bisa aja kali ya, atau mungkin karena air di sini kurang baik dari yang sebelumnya. disayangkan sekali ya kalian bete gak sih kalau misalkan ikan kalian terkena jamur atau parasit lainnya pasti bete kan ya nah ketika ikan kita lagi sakit atau terkena parasit si ikan itu cenderung lebih suka diem teman-teman suka mojok gitu entah itu pojok di belakang ataupun di depan yang pastinya bukan di luar akuarium ya cara dikit gak apa-apa teman-teman biar gak taruh garing gitu Nah, jadi si ikan itu nggak ada gairah ya. Dan si ikan pun akhirnya kurang nafsu makan teman-teman. Ini kuncinya teman-teman. Di sini saya menggunakan obat Acriflavine HCL ya. Obat ini khusus ikan bukan untuk manusia teman-teman. <gifat> nah namanya itu Blitz ICHT, oke? Okay? Obat ini harganya sangat terjangkau teman-teman dan bisa kalian cari di tempat ikan terdekat rumah kalian penggunaan obat ini jangan terlalu banyak ya teman-teman so Oke mungkin langsung saja kita coba ya Nah di sini saya menggunakan wadah seadanya untuk sementara pengobatan ikan tersebut saya mengambil air dari akuariumnya saja karena saya juga memakai filter ya teman-teman tapi lebih baik saran saya ganti pakai air yang baru oke kita kasih air secukupnya ya karena kalau berlebihan si ikan juga bisa loncat-loncat nanti teman-teman oke mungkin airnya sudah cukup langsung kita masukkan saja ya ikannya nah di sini saya sudah memasukkan ikannya dengan begitu kita langsung saja teman-teman Memberi obat ikannya, oke. Kita langsung coba, tapi jangan terlalu banyak, ya, teman-teman. Cukup dua tetes aja, teman-teman, karena kalau pemberiannya terlalu banyak, mungkin parasitnya bakalan mati, teman-teman. Begitupun dengan ikan, kita bakal meninggoy. Kan, kocak nanti yang ada. Jadi si cairan obat ini berwarna kuning ke ijoan ijau ya Oke terakhir kita tunggu mungkin 2-3 harian Mudah-mudahan tiga uh, hari juga udah sembuh ya teman-teman Oke sekarang udah hari keempat Dan lukanya itu sudah mulai membaik ya dari sebelumnya jadi langsung saya pindahkan saja ikan ini ke tang dan uh, si ikan ini sudah mulai aktif lagi ya bun. <gif> Oke sekarang kita coba kasih makan ya. Mudah-mudahan nggak mogok makan kayak yang sebelumnya nih. Jangan lupa mainin dulu ya biar seru gitu. Di sini sini sini, ih udah mulai nafsu makan ya. Biasanya yang sakit itu kurang nafsu makan sekarang udah sembuh ikannya. Obatnya sangat manjur. Oke, kita beri makan saja. Up up. Nice. Oh. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.